Selamat pagi adik-adik Hari ini sebelum kita memulai aktivitasnya Kita harus bersatu dulu ya Mengucap syukur kepada Tuhan Agar sepanjang hari ini Kita selalu diberkati oleh Tuhan Untuk itu mari kita persiapkan Alkitabnya dari Matius 7 ayat 24 Sampai 29 Matius 7 ayat 24 Sampai 29 Tapi sebelumnya biarin alkitabnya Tetap terbuka Kita bersatu di dalam doa Mari kita berdoa Selamat pagi Bapak Terima kasih untuk segala anugerah berkat Tuhan Kami boleh dibangunkan Dari tidur kami Dengan segala kecukupan Dengan kekuatan dan kesehatan Di dalam tubuh kami Dengan berkat Tuhan Dengan keadaan keluarga kami yang masih lengkap Biarlah Tuhan yang memberkati Aktivitas kami hari ini Tapi sebelumnya kami mau Menyediakan waktu kami ya Tuhan Untuk bersat teduh merenungkan firman Tuhan sehingga aktivitas kami boleh terlaksana dengan baik. Untuk itu kami mohon berkat dan curahan roh kudusmu agar kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anakmu sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Kita baca bersama ya. Dari Matius 7 ayat 24 sampai 29. Dua macam dasar.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 yang mendirikan rumahnya di atas pasir Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu Sehingga rugulah rumah itu dan hebatlah kerusakannya Hari ini untuk judul dari firman Tuhan yang akan kita baca bersama dan renungan bersama adalah Dua Macam Dasar Kita mulai ya untuk renungannya Sebanyak 34.000 rumah di salah satu negara bagian di Amerika Serikat Beresiko ambruk Karena fondasinya yang cacat Tahu dong fondasi Jadi sebelum membangun rumah Pasti ada fondasinya Nah, tanpa disadari Perusahaan beton menggunakan bebatuan dari tambang Yang bercampur suatu bahan mineral Yang setelah beberapa lama Menyebabkan sebetulnya retak dan hancur fondasi dari sekitar 600 rumah sudah hancur dan besar kemungkinan jumlah tersebut akan bertambah dengan pesat seiring berjalannya waktu ada banyak hikmat yang ditawarkan dunia kepada kita belum lagi banyak nasihat dan bantuan dan sebagian besar memang diantaranya pasti nasihat dan bantuan yang baik serta bermanfaat akan tetapi Masalah pasti sering timbul apabila kita mendasarkan hidup kita pada landasan apapun, selain daripada ketaatan dalam kerendahan hati kepada kebenaran Allah. Di dalam kekuatannya, melakukan apa yang Allah firmankan merupakan satu-satunya jalan untuk memiliki kehidupan yang dibangun di atas dasar yang kukuh. Sampai di sini firman Tuhan. Kakak percaya adik-adik dan kakak-kakak layan yang akan beraktivitas hari ini tetap semangat apalagi sudah didasarkan oleh firman Tuhan ya. Mari kita tutup renungannya dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kami semua yang masih diberi kesempatan dan dilayakan untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami selalu taat kepada Tuhan, selalu bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan melandaskan iman kami. Kepercayaan kami hanya kepada Tuhan Yesus jiwa kami yang hidup. Kami mohon berkat Tuhan, kekuatan, kesehatan, kejujuran, hikmat, kebijaksanaan pada hari ini, sehingga aktivitas kami boleh berjalan dengan baik dan bahkan kami bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tolongan di segala salahan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.